Tapi gimana ya kalau misalnya dia sadar kalau kita udah nipu dia? Waduh, mainmu kurang adob ya? Gak mungkin lah dia itu anggota Intel. Coba dia pesen makan, mbak. Pasti udah begini. Siapa sih? Gede-gede gak jelas. Nah, gitu dong. Dari tadi lama orang kaya ya emang so sibuk. Belum lagi itu, Sianva. Aduh, kamu itu ya sudah nipu, udah ketahuan. Masih aja cari masalah. Buktinya mana? Harus berhasilkan bukti dan data. Masih bisa acting. <laughs>